tur panjang Allahu akbar. Ini dari FS Channel. Jangan lupa untuk di-like, share, komen dan subscribe nya. Jom tengok videonya. Let's go. Allah. Okay, so, hi Assalamualaikum semua korang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mikari Kak Zura dengan Auntie Mary. Sedap. Oh tengok wow. ni. Wow. Oh uh, dengan isi banyak sama macam dulu. So korang layan video ni, saya layan makan ni. Okay Bismillahirrahmanirrahim. Macam sedap guys. Wow. Allah. Nasi lemak legend. Oh. Suaminya kak kerja gak? Ha? Dah tak nah, ada Lah berpisah ke? Okay. Haa ah. Lepas tu tu Ayah saya tinggal lah Kau rumah Eh? Tengok pak pak nak je lah Tak, tak, tak, tak, tak, <laughs> okay. yeah, sama Saya nak tanya abang huh? Selalu beli kan? Haa, ya, yeah, ya yeah. Rasa dia saya mana? Haa, okey sampai kita baiklah. lah Haa, terbaiklah. terbaik lah Okey, sama Takkan sihat sekarang? Sihat Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nampaklah Nampak jual nasi lemak ni banyak lauknya Tak adalah tu je Rendang daging Kadang buat rendang ayam Kadang buat sambal kerang uh, Boleh boleh tengok Kak? Rendang boleh. ayam akak ni Rendang daging Eh rendang daging Rendang ayam lendang Daging Macam oh. raya Kak? Ya yeah. Macam raya <laughs> Selalu makan sama sekali je Betul betul betul Kalau lauk rendang daging berapa? Rendang uh, daging RM6 nama kat RM apa ni? Ni untuk ni kari. Oh, ni yang saya order ni. Hmm, semulah nanti nak. Ada sekali yang nak iskop. Oh, Barang -barang. dah siap potong. Ha. Wow. Ya, hari tu orang tanya agak potong cantik. <laughs> tak dapat nak tengok. Berapa bungkus agak buat nasi lemak sekarang? Paling banyak dalam 30, 30 lebih setuju so, je. Oh, 30 lebih aje. Hmm, sekalipun kadang-kadang start pagi ni sampai pukul 7 juga. Allah. Dari pagi sampai 7 petang. Masya Allah yeah. Mika hari tu saya buat 20 Macam dulu balik uh. Sampai pukul tu juga Tapi saya nak tahu Yang lepas viral hari tu Okey Mika hari? Sangat sangat okey Sampai Satu September Last year Saya satu family positif Kecuali saya Sebelum so, saya Saya meninggal. Uh. Saya cuti sebulan Saya juga berpisah dengan suami Allah. So, lepas pada tu Baru saya tak balik Tapi saya tu Tunggu-tunggu Sampai nak dapat 20 sehari tu Memang tak dapat Last main saya stop Pak Negari. Saya ambil ordernya kalau ada yang order. So I just buat nasi lemak. Kita tolong bayar Mau nak lanjut? saya nak nasi lemak. Kalau kita ingat kembali ya guys, masa-masa Covid itu banyak teruk sangatlah daripada pedagang-pedagang tu yang mengalami seperti akak ini. Allahu akbar tapi aka ni terbaiklah hang kuat kan Allahu akbar macam mana lagi kita bertahan macam tu ya eh? kecuali berpasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala berdoa dan kita berusaha dengan sekuat tenaga kita agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan ya sedikit kebahagiaan. Sebenarnya bukan sedikit kebahagiaan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali mulai dari awal kita hidup sampai sekarang ya. Jangan lupa untuk senantiasa bersyukur ya untuk kita semua. Uh, Daging rendang ni uh. campur tulung mata empat. So apa yang akan buat bila perniagaan akak ni tak ada orang datang dah? Kita buat juga masyarakat online, Facebook semua. Oh, okay. Atas rezeki lah kan. Kalau hmm. ada tu ada lah. Ada hari dia okey. Ada hari tak okey biasanya uh, niaga kan. Uh, uh. Betul lah. Tapi itulah lah eh, sayang eh. Lepas video itu tu saya dengar orang beratur panjang. Ya, yeah, betul. Sampai sana tak kan? Ya, yeah, sampai kawan-kawan saya kena hari cuti pun kena datang tolong. Hari tu masih berita tu, paling banyak kat tempat jual berapa muka? Seratus hari. Seratus hari? Masya Allah. Wah, umur saya tak lah, tak lah Berapa bulan agak-agak tu eh? lepas viral tu 2 bulan ke? Sebulan. Ya ramai orang tu. Uh, pertengahan Ogos tu kan video keluar. Uh -huh. Sampai hujung bulan tu je. Sebab 1 September tu saya kuarantin sampai ah, saya dah. habis. Saya rasa masih ada orang. nak tapi dia nak. Uh, Gila cari tak ada kan. Ah, -lam uh, cari ni tak, tak ada. Slow, tapi lepas pada tu bila dah tak balik saya buat 50 ke 40 ke 20 sampai ke 20 hari. Sebab pada tu Nak habiskan dua puluh sehari tu sangat-sangat susah Sampai pukul tujuh, hari-hari Masa COVID tu lah Start 9.30 pagi Sampai Oh habis 7. juga? Pukul tujuh, saya tak habis <laughs> Saya tak boleh nak survive That's why saya Saya bincang dengan nanti, nanti cakap kita buat nasi lemak Tapi saya tak boleh nak keluar pagi macam orang lain Saya ada orang tengok kat rumah kan Dah settle semua saya turun ni Habis nasi lemak akak jual kosong berapa? Biasa RM3 Selur mata tambah? RM1 Tambah RM1 Kalau ada, -ada lauk, tambah RM3 seluruh ha. Tapi itulah lah, 30 bungkus berapa je kan? RM30, kalau RM3, berasa tu pun oh, RM90. So, sekarang ni keluarga akak pendapatan akak ni je lah eh. Saya je lah, tak ada siapa Allah. lah. Allah. Tak sangka pula kita pun terkejut dengar kak dah <tuk> seorang-seorang <tuk> sekarang ni eh. Tak kak, ujian kat, eh. <tuk> kak eh. Habis dah kita habiskan lauk akak ni. <tuk <tuk tak ada orang dapat dah lepas ni. Bah, hari ni abang simpan duit abang. Okay, oh, abang, terima kasih. Okay, abang, saya belanja. Oh, ya? Okay, kak, hari ni tak payah, kak. Bagi belanja, belanja, kak. Nampak, akak ni potong untuk nasi lemak pun cara lain. Tak ah, kena buang biji. biji. So, tak hal lama. Eh, yeah. <laughs> Betul lah. <laughs> biji tu yang buat uh, cepat basi. Assalamualaikum, Aunty Mary. Sihat? Sihat? Kuatan angkat dah sampai? Ya. Betul? Pemberi semangat di Betul. Nyawa saya minta payung saya. <laughs> Betul. Siapa dah? Saya jual satu mangkuk RM6 sekarang Sebab kos barang naik Pak ada yang tanya Harga tahun lepas kan Dia orang tengok video tu Saya cakap saya tak nak Maintain harga yang sama Mahal ke kak kos Mikari ni? Separuh harga Lebih Pak kalau Saya tak simpan bahan tu Bila dah tak habis Saya buang Sayang lah bila tengok benda tu Kita buang kan Taklah, saya cuba buat benda lain. Dari masa ramai beratur tu, kan? Uh -huh. Ada yang ni tak tak cukup? Ada. Ada satu hari tu, setengah jam je. Habis. Aumil no. lagi buat terpanjang. Saya tak nak wow. apa tu. Ada yang order berpuluh-puluh. Ya, sangat banyak masa tu. Yang order berpuluh-puluh tu tempah lah. Haa, nah, dia kan ada nombor sahaja kan. Uh. Set, order, nak datang pick up je lah. Banda Buah lalu, ni memang sejak, guys. Tak tengok, guys. So. Lagi sangat cukup. Wah, siapa tak nak rezeki. Ya Allah, saya tak cukup dah boleh prepare dah ayat ni. Masyaallah, tak, gayai <gabu> <Dayan>, takut. <tuk> tak, Korang dengar tak aku tu cakap apa? Bagilah support sikit. Ah, kita. Wahai oh, oh, takut saya. Allah. Oh, Rumah oh, dia oh, kawan semi final saya daripada kecil. Ah, oh. Tok bau sekali. Eh. Tak tahu asy lemak dia sedap. Sabini so, tu cakap. Oh, dia jalan dia jauh-jauh tak payah bayar hari ni, cik. Ha, sekian hari Hari ni dah ada orang belanja. Ha. Oh, ha. Ha. Okey bang, macam biasa. Okey. Abang pun dah tahu. Ah. Tak munggit. <laughs> dah macam biasa. Oh, biasa. Ah. Ya, balannya. Okey, mari sini. Okey. Macam orang bayar, bang. Ada bayar? Okey. Dekat abang banyak pembantu agak. Alhamdulillah. Okey, Syambing. Okey, abang jawab dekat sini. Tak, hari ni sebenarnya Kak ni dah lama tau Tak nak gemi kari uh, Tapi ah. sebab Saya order 10 kat eh nak. Kan Saya okay. order 10 Kak ni buat lebih sikit So, ada lah okay. Dapat lah mm. So, kita nak Nak, nak berasal lah Kak Lapar dah ni mm. Saya okay. tunggu Kak tu Sejam nak makan nasi keluar Sorry Kak ni terkejut So, Kak Ni, ya. Kami, kan? so, kak, uh, ni 166 Banyak sahaja Hmm Oh Alah, lepas lah. Yang lepas agak tak terima, yang ni akak kena terima terus. Tak boleh lah banyak sangat. Baik ni cukup nyanyi sudahlah. Akak macam tak biasa dengan kita. Tak. Betul tak nanti nanti cak tak biasa dengan kami. Ha, nanti marah ni tak tahu. Tak <laughs> apa. Aduh. Okey okey sini Aduh. Okey okey sini Aduh. Kita lah akak tak nak. Bila ni akak bagi kat orang infak. Separuhlah. Okay, boleh. Ah, saya masak untuk saya masak saya bagi orang boleh. Ha, maksudnya yang tadi satu nanam, balen tu separuh infak. Jangan semua okay. separuh. Baik okay. tau. Baik tau. nanti akan buat mi kari lagi. Jangan <laughs> jauh sangat ambil <laughs> kak. Terima kasih. Ah, ni ada tu cerata dekat eh okay. daripada F Channel dengan Yasma Afira. Kira Terima kasih banyak. Satu ucapan untuk mi kari akak untuk tarik orang datang sini mani yang dah pernah cuba terima kasih banyak-banyak sebab support saya sebelum ni. Uh, kalau ada yang tak kena tu boleh bagi tahu saya lah. Jangan uh, so kita nak tambah PM. baik kan. <laughs> ha okay. boleh tambah baik lagi benda tu uh, sebab ini bukan siapa pendapatan saya. Tu je. Yang uh, mana yang tak cuba lagi datanglah cuba dulu. Insya-Allah. Sebab uh. kat ni ni je dia punya pendapatan okay. sekarang. Okey. Ah uh, korang tolong support dia. Okey. Saya okay. nak kena balik dulu, Kak. Ok, terima kasih banyak, -banyak. Lama betul tunggu. Daripada tak saya good. tak kemah, sampai dah tak habis. Ha <laughs> ha maju ni. Ada kawan-kawan tolong kan. Yeah. Eh. Ok, Bang. Right. Terima kasih, okay. Bang. Selalu support Kakak ni. Nanti, Mary. Semoga terus sihat, eh. <laughs> Yang ni, nasi lemak legend. Mikari. Okay. Yang ni, nasi kukur apa, Bang? Nasi kukur tepi jalan. Betul. Nasi kukur tepi jalan. Oh, okay. uh, laksa bujang. Ha <laughs> Yang ni, Uh, ayam goreng recipe Okey ayam crispy. goreng okay, recipe tengok si. Oh memang uh, memang banyak boleh datang lah. semua support kat sini Kita so, dah beli banyak lah ni Banyak sangat support akak ni So korang okay. boleh support Sebab nak hujan ni Saya tak, nak balik dah awal Dah krimis oh, dah Jangan like, komen, share dan subscribe Okey okay. Bye. Bye Dia punya sedap ni Saya nak layan dia Sampai saya duduk kat sini Tadi duduk bawah Duduk sini Okey Korang yang dah tengok video tu Jangan lupa Beli akak punya mie yang dah lama dah, setahun dah saya tunggu nak merasa balik Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe F.S. Channel F.S. Channel Bismillahirrahmanirrahim Oh my god Kalau di sini saya beli asli Aduh, ya Allah Asli guys, terliur Aduh, ya Allah Abang, abang, memang sedak lah kita tengok tu memang sedak lah mie ya kan Allahu akbar Ya Allah, buat kawan-kawan semua yang ada kat situ ha, Jom lah, pergi, pergi, pergi, pergi, pergi, pergi Support akak tu, beli lah, masih sedap Abang tadi dah cakap, memang eh, itu memang great lah Memang the best lah ha, Buat keluarga, buat family, order-order yang banyak kan Tempahan dan lain sebagainya kan ha, Support terus akak ni, sebab akak ni pendapatan ni memang daripada tu je lah Ha, kalau kita supo orang maka Allah Subhanahu Wa Taala akan senantiasa membantu kita. Kalau kita menolong orang, memudahkan urusan orang, Allah Subhanahu Wa Taala akan senantiasa menolong dan memudahkan urusan kita. Ha, kita berharap kepada Allah aja. Kita berharap kalau kita berbuat baik, yakin kepada Allah bahasannya engkau ya Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik untuk kami macam tu lah guys ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala ia ya, tergantung daripada prasangka hambanya. Ana inna abdibi, kata Allah subhanahu wa taala dalam hadis kudsi. Aku tergantung ataupun terserah ataupun ya sesuai daripada prasangka- hambaku. Kalau hambaku berprasangka baik kepadaku maka aku akan lebih baik. Ketika hambaku berprasangka buruk kepadaku maka sesungguhnya dia adalah orang-orang yang sangat merugi. Jadi tetap berprasangka baik kepada Allah karena Allah subhanahu wa taala segalanya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, penguasa daripada Rabbul alamin seluruh alam ini, maka daripada itu, teman-teman sekalian, dekatkan diri kepada Allah, cintai keluarga kita, ya, sayangi keluarga kita dengan sepenuh hati, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ridho kepada kita, ya, banyak membantu orang, maka insyaallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa membantu kita. Dan juga senantiasa memberikan kemudahan dalam kehidupan kita. Terima kasih, channel yang sudah share kepada kita semua, dan dulu saya juga pernah mereaction daripada "akak nih ya kan?" Ah, masa itu memang ah, pelik lah ya kan. Setelah itu, COVID-19, allahu akbar ya. Kita sudah melalui semuanya, dan semoga orang-orang yang di luar sana tetap sukses ya, tetap semangat dalam berniaga sehingga mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Utamakan kejujuran, utamakan kebersihan karena itu yang membuat istilahnya kita bertahan ya. Kalau kita jualan tapi nggak bersih, nggak jujur maka di situ nihil. Ya, bisa jadi setelahnya kita mendapatkan macam perasaan yang tak elok eh kan was was dan lain sebagainya sehingga pembeli tak nak beli lagi lah macam tuh kalau jujur bersih makan insyaallah Allah Ya sedap pula Maka insyaallah orang-orang akan datang Untuk menyokong ataupun membeli ya Untuk makan mereka Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support terus channel ini Sampai sekarang Saya Pepin Utudiri Sampai jumpa di video selanjutnya Buat teman-teman semua yang mau request langsung saja DM di Instagram atau komen di bawah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh